Wow in our universe <laughs> <laughs> <laughs> Just yar Cette suajit anjing itu namanya penghina A500DM namanya itu lebih penghina lagi ya kan 500DM saudara-saudara aduh A500DM <gina> terang-terangan tuh 500DM nya begitu ngomong <gina> deh menghilang 500 DM-nya, sangat memalukan saudara-saudara <imit> ayo pak semangat yang 500 dm beli elit pas ya <hari> <hari> <hari> 500 dm <hari> ngomong deh ngomongin deh sangat memalukan tuh Aduh bapak ini apa? Ini panik madri Aduh muncul ke warpia ya, model dia menang 500 BM sangat-sangat wajar yang salah itu lah yang sangat Bocil mau entar Aduh, lu sekali tuh, Ming. <tuk> Mati, Mati no. bocil tidak top up. Sudah datang ya kan. Saya, Juyo, Ini Juyo, dia Kapten Joyo. Kapten Joyo. He he he. Yang Kapten Joyo di sini. Tuan orang Kelap itu. <laughs> <tuk> <tuk> Oh, no. <tuk tangan> enggak sih masalah gitu 500 dm nya itu jadi kalau kan <tuk> anak kecil itu loh, itu yang bikin <tuk tangan> malu dong sih ngasih main apa <tuk tangan> what ini ini kembakin lebih cukup orang cukup kembakin coba aplikasi deh. Woi, kan. Aduh, kan coming bersama orang. Bisa botan itu. DM. belum dm Aduh, kena nih, aduh, dua empat nih, eh, lagi, lagi tapi ayu pale pale pale pale pale ini anggota Panda X sedang berlatih nih Bapak Kapten <tuk> <tuk> kayak gini nih, nih, jadi Dragon segitu terus baru matamu itu kan ke jadi Yang lada, mana yang lada ujil, yang Mama, apa nih? Aku belum sama aja. percepat nah, nah. uh. Bapak Oh berarti sing wah Sampai jumpa papa papa papa papa papa kamu ri